kita geser lalu sebentar ke ruang youtube terkas informasi flash news kebijakan ppkm darurat krusial di tengah melonjaknya kasus covid 19 dan munculnya varian baru alpha, beta, delta dan kappa di masa ppkm darurat pemerintah juga harus terus memperkuat tiga t testing, tracing dan juga treatment perlu langkah-langkah memutus rantai transmisi dari penyakit Suara Surabaya Kawan pendengar Radio Suara Surabaya Yang saya hormati Saat saya haji Pada tahun 2000 Dengan emak saya Tentu saya meninggalkan Tua anak sama istri Di rumah di Surabaya Untuk kangen dengan anak Saya biasanya uh, Menelpon ke Wartel ada waktu itu belum ada HP dan saya belum punya HP pun ke Wartel tentunya dengan biaya yang cukup mahal Karena itu saya pastinya nulis poin -tas poin -tas yang apa yang saya bicarakan Supaya pembicaraan saya efektif dan tidak bayar Tetapi apa yang ingin saya katakan dalam situasi semacam itu Rasa jarak yang jauh dengan anak dan istri saya itu Membuat sebaliknya saya mungkin dekat sekali dengan Tuhan itu terwujud ketika doa saya, itu betul-betul doa yang sangat dekat saya rasakan tetapi sebaliknya ketika saya haji yang kedua pada tahun 2011 dimana saya sudah punya HP, saya haji dengan istri saya ketika saya kangen dengan anak, itu saya tinggal telepon bahkan anak saya juga bisa mengambil foto dan foto itu di-share di HP saya merasakan rasa kangen dan kekhawatiran saya dengan anak saya itu Spontan bisa saya atasi karena teknologi tentunya, tetapi dampaknya saya merasakan. Padahal kita untuk hadir dalam diri kita, untuk mengenal kangen dengan mengenal kangen itu kita masuk ke dalam diri kita dan kita bersandar kepada Tuhan itu akan menguatkan kita sebagai manusia karena pada dasarnya kalau menurut saya pengalaman saya. Manusia itu adalah makhluk yang selain jasmani dan rohani Sehingga dalam situasi seperti saya gambarkan waktu saya haji pertama kali itu Saya sering sekali hadir dan menengok Satu bilik kecil di dalam diri saya Yaitu uh, nurani saya Nah dengan demikian saya merasa hidup itu akan saya jalani akhirnya Dengan keseimbangan jasmani dan rohani Pemahaman semacam inilah yang saya jadikan sebagai proses menghadapi kehidupan dengan berbagai persoalannya, termasuk di dunia bisnis, saya Ismail Mahu, ketua Ikatan Jenikan Muslim Indonesia Jawa Timur, untuk titik nol, Suara Surabaya. Titik nol, dipersembahkan Suara Surabaya. interactive so halo alekum wassalam semangat betul loh iya harus tetap semangat walaupun bel ya kita kan pemburu wah Sam kayaknya mulai berdampak lagi nih, sedikit-sedikitnya bukannya mulai berdampak, dari tujuan-tahun lalu lupa mulai penderitaan opi mulai naik uh, lagi berdampak kan? tapi ya sempat sempat ada kenaikan dikit waktu itu ya tuh, sebenarnya mulai ada kenaikan, nah, tapi mulai sebilan eee, uh, duni ya, awal juga pertengahan juga, uh. duni pertengahan pendek sekarang ini kan kenaikan sejurna gini, jadi banyaknya apa uh, iya, iya. itu sudah mulai orang-orang diri lagi mm -hmm. mau keluar juga mulai kembali sakit lagi. Iya, iya, iya. Apalagi dengan sakit yang biru gitu. Ada Ada gejala dan sembah ya. Iya. Mm -hmm. Ya itu. Jadi ya, di, apa menakutin gitu. Nah, Untuk update sudah ya? Jelaskan. Mm -hmm. eh, ya tadi ini tadi Mer, mm -hmm. Mer lanjut ke... Uh, Maka... ...Banjang Jio. panjang lanjut ke... Uh, ...Walkan ada yeah. mm -hmm. Sekarang ke bro, mm -hmm. Lancar, Ketinggalan. Banyak Sebenarnya, Man. Sekarang kalau kuburkan. Mm -hmm. lancar kita ini suka kan, dalam arti saya, ya kalau kita dengan cara enak, kita bisa ya kadang mereka juga Banyak kebetulan kita kadang mereka tidak bandel, bukan karena mereka juga model Untuk dasarnya itu tidak kan pun butuh modal, butuh proses juga. jadi kata kadang masih ada segal sedikit asal pangkir ya, saya sih kadang-kadang ya pernah saya tanyakan sama waktu itu saya beli roti bakar tuh iya gimana bang? Nah, ininya aduh ya begitu bongkar tabungan nah saya bilang begini tuh abang sempet nabung waktu itu ya alhamdulillah ada tabungan tapi harus dibongkar juga akhirnya iya betul Radio mana dari mana itu sudah dijelaskan <tidak>, tidak perlu PCR. Duh harus harus Pak masih masih masih membutuhkan PCR kalau itu. Terus apa artinya keputusan Menteri Kesehatan bahwa orang itu sudah tidak berpotensi?